halo guys selamat berjumpa di channel youtube jt kresmanto kali ini video tentang fakta-fakta suku daya ya guys nah sebelum mulai kita klik dulu subscribe like komen, dan share di bawah ini ya jika sudah yuk kita langsung saja cek kita video videonya Fakta tentang suku Dayak di Kalimantan yang belum kalian ketahui Siapa yang tidak kenal dengan suku satu ini Yakni suku Dayak di Kalimantan Dayak merupakan salah satu suku tertua yang ada di Indonesia Suku yang satu ini memiliki beragam cerita mistik yang akan membuat bulu kudu anda merinding kekuatan supranatural yang ditakuti masyarakat Indonesia Panglima suku Dayak yang misterius mempunyai kekuatan mengerikan yaitu panglima burung, panglima api, panglima angsa, panglima sumpit, panglima naga Pasukan hantu adalah prajurit orang Dayak yang membunuh penjajah yang menggunakan senjata sumpit beracun dan mandau Pasukan hantu ini pun berhasil membuat takut penjajah Belanda karena selalu menjatuhkan korban jiwa Hal ini menyebabkan Belanda segera angkat kaki dari wilayah orang Dayak Fakta-fakta tentang suku Dayak Kalimantan berikut ini Satu rumah adat suku Dayak dinamakan rumah Betang Dua gadis suku Dayak terkenal akan kecantikannya karena parasnya seperti orang Tionghoa Yang dikenal memiliki kulit kuning langsat dan rambut yang hitam pekat Hal ini memang karena berasal dari Percampuran keturunan suku Dayak asli Dengan orang Tionghoa yang mulai datang Ke Indonesia sejak 1368 Sampai 1643 Kalau gadis Dayak Sedang keluar hanya pakai pupur beras Di badan, di wajah kalau keladang mereka cuma pakai serawung, topi bundar Hasdaya. Tiga, ciri khas suku Dayak adalah tato di tubuh yang juga disebut hutang dan tidak dibuat sembarangan. Empat, kebudayaan suku Dayak kental akan tarian-tarian. Ada tiga tarian yang bisa dilakukan, yakni tari Hudok, leleng dan kancet kepatai. Lima agama yang dianut suku Dayak pada dasarnya keharingan yang merupakan agama pala luhurnya Pemilik pakaian adat sapai sada ini biasa menggunakan bahasa sehari-hari mereka saat berkomunikasi yakni bahasa Austronesia Ju racun pasar Dayak suka menggunakan ilmu gaib untuk menyerang musuhnya Ilmu gaib yang dimaksud adalah racun pasar Racun pasar ini dikirimkan ke musuh melalui angin dan akan menyebabkan target merasa gatal, gatal di seluruh bagian tubuh. Gatal-gatal ini akan menyebabkan kulit kering seolah-olah terhisap tulang. Parahnya, gatal-gatal ini terasa menusuk hingga ke tulang. 8. Mandau senjata adat suku Dayak. Mandau terbuat dari batu yang dibuat tajam. Mandau dibuat dari batu khusus berjenis mantike. Batu ini mempunyai unsur besi yang dominan. Misalnya hiasan pada badan mandau untuk mengusir binatang buas Lubang-lubang yang dibilahnya juga punya makna khusus lainnya Secara keseluruhan, mandau mempunyai simbol persaudaraan, simbol kesatria, simbol penjaga, tanggung jawab, dan kedewasaan Bagi suku Dayak keberadaan mandau tak tergantikan oleh yang lain Benda ini harus ada dan penting Dan sumpit Dahulu, sumpit digunakan saat ngayau atau perang antar suku berburu dan juga berperang mengusir penjajah. Dalam pengoperasiannya, sumpit nyaris tak mengeluarkan bunyi. Sumpit memiliki tingkat akurasi tembak mencapai sekitar 200 meter, guys. Dan yang membuatnya mematikan karena terdapat racun yang dibubuhkan di ujung lajaknya. Racun yang disematkan berasal dari getah pohon dan ramuan-ramuan tumbuhan atau IPO. Ada juga yang memanfaatkan racun atau bisa dari hewan kunjung seperti ular, kalajengking, ataupun kodok hijau. Efeknya yang ditimbulkan hanya dalam hitungan menit bahkan detik, sasaran bisa lumpuh atau kehilangan nyawa. Nah demikian fakta-fakta tentang suku daya yang belum kalian ketahui ya guys. Cukup sekian dan terima kasih telah menonton video ini.